saya itu malah agak curiga jangan-jangan ini bu Arrozi itu disuruh para gurunya dan para wali itu untuk menceritakan membocorkan banyak rahasia wali untuk umum supaya masyarakat umum itu dapat berkahnya gitu saya curiga ini jangan-jangan yang turun nabi hidir ini Buya dokter Ar-Razi Diserang oleh mereka Saya sudah banyak Menyimak video-video Buya Ar-Razi Dan sudah gak lama gitu. Beliau Luar biasa menurut saya Seorang dokter Juga ya Muridnya Pak Yai Mustafa Yakob juga kan yang Ahli tafsir hadis Sanat ilmu beliau Sanat torekot beliau Lengkap Dan apa yang disampaikan Buya Rozi itu Sejauh ini ya enggak ada yang salah Ada yang keliru Tentang nama ruh macam macam kalau kita Biasa membaca kitab Kitab Para ahli tasawuf ya Yang memang sering dibicarakan ada nama ruh bahkan ada bahasa juga. Nah, kenapa sekarang itu mereka menyerang Buya Rozi ya, Saya itu kemarin itu bilang sama teman-teman nah ini Buya Arazi sebentar lagi diserang ini oleh kelompok aswaja sakit hati. <laughs> saya bilang sama teman, teman itu pertama ketika waktu itu Buya Rozi menyampaikan pandangan beliau mengenai Gus Dur yang yang kata beliau kurang lebihnya itu gustur itu tenggelam dalam asma ar rahman Enggak gitu. gustur itu cintanya kepada makhluk Allah tidak mengenal batas lagi ini nah ini nanti aswaja ya, garis garis kagol ini pasti ya kan ini nyerang ini. Nah, saya tunggu tunggu ternyata belum diserang gitu nah kemudian biar rozi ceramah di Kementerian Agama lah, diundang oleh Gus Menteri, Gus Yakut. Lah ini ini nambah ini saya bilang ini sebentar lagi mesti serang ini. Mesti dicari-cari kekeliruan dan kesalahannya. Nah, sekarang kan terbukti ya pekan-pekan ini kan biar Rozi Asim di serang dan di fitnah ditambah-tambahi anu jualan apa itu komersialisasi nama macam-macam, padahal semua itu ya vetnah ya emang garis kagol itu sukanya jadi ya. ya seperti itu gitu loh kalau secara pribadi saya kagum dengan Bia Rozi masih muda ilmunya luar biasa terutama ilmu tasawufnya ya sanat ilmu maupun sanat torekotnya itu luar biasa dan ya bantahan bantan orang yang garis kagol itu kan paling-paling ya seputar-seputar itulah tentang apalah Makrifat al-Wali ilal Wali karena biar Azizahim kan menyampaikan ini Wali ini Wali, Nuh. kemudian mereka mengutiplah Makrifat wali ilal Wali tidak ada yang tahu Wali kecuali Wali itu kan kaidah umum, ini nah, dilarang masuk. Kecuali petugas kan dilarang masuk itu kan kaidah umum nah, tasisnya kecuali petugas, lama rifat al wali, ilal wali itu kaidah umum. <giranya> Saya itu malah agak curiga jangan-jangan ini bu ya itu disuruh para gurunya dan para wali itu untuk menceritakan, membocorkan banyak rahasia wali untuk umum supaya masyarakat umum itu dapat berkahnya gitu. Ya, curiga ini jangan-jangan yang turun Nabi Hidir ini. <laughs> Biar Rosi menjelaskan banyak hal dan ee, tapi bagi secara umum inilah Biar Rosi itu luar biasa berkahnya, luar biasa untuk umat. Anda bahwa di situ itu ada garis kakol, ada garis Islam garis timur, marah-marah macam-macam itu ya ya biasa aja gitu. Mereka nanti juga Ya, orang-orangnya kan itu-itu aja, dan enggak ada yang top lah menurut saya. Yang kemarin top ilmunya banyak, sekarang jadi bodoh, tak perhatikan. <laughs> ya, itu mungkin bagian dari kualat kepada Gus Dur. Bagian kualat dari, dari membela musuh. Gus Dur, bagian dari kualat kepada guru sekumpul. Bagian dari kualat membela musuhnya guru sekumpul <gitu> nah, itu hari ini yang nyerang biar sih orang-orang gitulah ulama-ulama ceng-ceng <gitu> garis kecewa <gitu> ya ya, ya nomor satu kan suudon gue juga suudon kepada itu Lai, gimana mau? aku kan nggak suudon aku kan cuma bicara faktanya seperti itu, itu kalau nggak ikut mereka kalau ikut atau dianggap ikut atau dianggap apa itu dekat dengan atau membela orang-orang yang mereka musuhi gitu. ya mesti diserang gitu. bravo untuk saya bangga dengan antum, wah pakai untam antum <laughs>